Ini enggak ada tak goblok lo ini Oke baru mulai, aduh sih? <tuh -tuh> Aku jadi lebih dijar eh mati konyol. Ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, api. iya, iya, iya, iya, iya, api. iya, iya, apa hmm. eh, ya, apa ya, apa api bar. Ih <tap. tap> senjata apa ini jor senjata apa tapi nih enak tunggu tunggu ini? ini dalam kape. Sampai <tuk> Loh kan dia lah aku gini, aku sumpah v lagi, jangan terima V lagi Itu mah, itu mah, itu alah itu mah, Apa itu? Apa Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? aku itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa so ngerti ya arek iki ayo ayo ape ape ape ya be, fix. ape fix aku ngiler John Loh tadi tadi tadi tadi tadi ojo oh, jalan ora sampe mo sampe moncat moncat te gdiye kira yo ya, carane ngetes cita-citane dikoi Api betul, bro. pasangan ah, pasangan lah. Api jarak, jarak, jarak. But bom has been planted. Api lagi ya, yeah, ampun! Eh, sih, wow sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, Ayo maju yo, maju yo, Fire in the hole. Las. Las kita bisa apa aja ya, api ini tak spam sih Ya Gak usah spam-spam momennya Gak usah spam-spam momennya Tuh Tuh Tuh Tuh firma ada ini ya, aku turun ngekermodon Ya ampun Kenapa itu gerai dong Gerai itu apa? Oh, nonon non, ya, penya Yo, Allah guys. Nice. Anan, anan, anan, nendiku. Bes Mati. dua mati. Tiga mati. Wuhuu. Tiga. Nendi? Nendi, nendi, Nice. biasa, okay, let's go. Cover me. enggak monggo cek YouTube. Akbar AS, kuil lah, neng dibuwe. Halo, tangga-tangga luruh, guys Oh. Kau nge palang bom. Palang bom Fire in the yeah. no, ada Kau yang di yang di sniper, sniper Si, tak-tak tak double kill. Nanti tolong has Wih, lu kayak noron. Wih, oh akhirnya tuh. Main dulu gue Eh, bentar, bentar. Mati. Dit dit dit dit. Danjie, Danjie, Danjie. Dit Eh, Joria. Nice <laughs> <laughs> aja eh fix nek ayo deh langsung bar gue langsung anu bar eh e, ini bar, bar. Ya, aku melu pasangan ya. pasangan pasangan Tak aku lepot dulu deh Bom has been planted. siapa parah nih, siapa parah nih, siapa parah nih. ayo makro ya makro digunakan secara kepepet loh, oke? Okay? Tidak akan aja, aja, aja, aja, kalau aja, Eh Jori, Jori, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, Bro, mah, woi, kamu mati, loh Ayo, <thuk> Apa tuh? Apa tuh? Tandan, tandan. flare, flare, flare, flare, flare, flare, flare, terus terus terus, Saya permit saya Oh, eh? main yang sang astaghfirullahaladzim. Bikin nyangsang? di Eh, Betul eh, atuh, itrono, sobadi, sobadi. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Eh, FCdol. telepon. Hmm. Okay, Kenapa malu lecture-nya? nge <laughs> enggak punya urat apa? Gua rasa angin itu. Nah, pedus. Eh, koper aku BC SC SC kok BD. Eh, abet tuh maksudnya. Aku nice tidur, aku tapi aku tapi tidur, aku tapi itu aku Konten aku <laughs> tapi